ilal jannah maka kita terhadap dunia kalau kita jadi orang yang ngerti ya kita nggak meninggalkan apa itu kamu tidak menat tanau malah jadi kita nggak enak-enakan santai-santai yo. Menikmati dunia wis. Koyok-koyok. Dunia ini segala-galanya bagi kita. Kita nikmati. Ongkang-ongkang kaki. Kita lupa tujuan kita semula. Mau kemana kita arahnya. Enggak kenal Ini awas. Maka kalau orang ngerti itu enggak mabuk dengan hartanya. Ya kan? Enggak mabuk dengan duitnya. Ini yang dimaksud ini. Tadau utana umbataladut Apa? Ilal janah. Loh. Kita, yang kita tuju adalah surga. Kalau ingin jadi surga. Surga ini benci terhadap orang yang bakhil Maka si bahil. Si bahil ini hadisnya. Itu dibenci oleh Allah. Dibenci oleh malaikat. Dibenci oleh semua manusia. Ba'idun. Minaljanah. Jauh dari surga. baid Koribun minan. Dekat dengan neraka. Ini orang bahil. gitu loh. Makanya ini awas. Harta ini bisa menjadikan kita nanti mulia di akhirat. Ini karena harta. Maka ini ada ini para ulama kadang-kadang itu. Apa itu? Eh, beto pendapat. Ya. Nanti yang masuk surga ulama. Apa orang kaya dulu? Ada yang berkata, ulamanya dulu. Bukan orang-orang lain. ulamanya dulu yang masuk surga. Kenapa? Karena ulama ini orang yang ngalim. Ibatannya bagus. Wah, begitu. Gak bisa. Ulama ini berjuang agama Allah. Karena didukung oleh orang-orang kaya. Ya enggak? Makanya Pak. Enggak, pendapat Malkan ini orang beda oke, malam buddhya surga. oke, nger lah saya oke, ngerti oke, ku oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, suke, oke, ulama ini oke, oke, didukung orang oke, ka? oke, apa oke, oke, ulama oke, oke, oke, ngalim malam disi, malang ya, pak dadah, nah surga itu apa dari naim desa yang penuh dengan kenikmatan nggak ada itu susah nggak ada siksaan itu di surga al mukimi fi cihari robil alamin disitulah kita bisa tetap uh, bertetangga dengan Allah al malikil khatiril ghaniil karim ini kita kalau apa itu Nanti itu di akhirat itu hanya ada dua-dua, ada dua tempat, neraka dan surga. Kalau neraka ini sekali-kali enggak akan bisa melihat Zatullah. Sekali-kali enggak akan melihat melihat Ini kalau neraka, Allah saja enggak mau lihat tuh. Allah saja enggak mau lihat. Itu secara syariat. Lah duru ilaihim. Itu Quran. Jadi Allah itu nggak akan melihat mereka. Nah, kalau orang ahli surga ini bisa melihat Allah. Kalau sekarang kita ini kan terhalang Oleh alam sogir dan alam kafir Tapi kalau kita nanti mati. Di akhirat yang ada di surga maupun neraka. Yang di surga ini kita melihat Allah tanpa hijab. Seperti di dunia ini. Kita, Allah kan jadi negosinya. Allah lantaroni. Sekali kalau kamu nggak bisa melihat saya kan. Gue jadi Allah ini dunia ini. Jadi, hanya orang-orang yang tertentu yang bisa melihat Allah, yaitu ilmu hakikat ini dengan jalan ilmu hakikat. Ya. Tapi itu pun kehendak Allah, bukan ikhtiar kita. Bab kita bisa apa, mengenal Allah lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, Lah ini itu kehendak Allah, itu atas dalam, Makanya ilmu yang saya rabu malam rabu ini sembarangan. ilmu sembarangan. dalam, cek ilmu ecek -ecek. Nih, lah yeah. nah, ini apa benar Tauhid? Saya kemarin di masjid itu pernah ya saya katakan di ngeroto itu. Tauhid adalah kebenaran. Nge. Ilmu Tauhid adalah ilmu kebenaran. Bertauhid adalah yang benar. Yakin? Ini kalau saya nggak benar. Mungkin saya ngomong gini. WC protes kalau tak masir. Ya yeah, kemarin di ngeroto ya. Yang... Hal itu dua selapan yang dulu itu, tambah khas tauhid. Bisa katakan gitu, Benar nih Pak Komar. Tauhid adalah kebenaran. Ilmu tauhid adalah ilmu yang ben benar. Bertauhid adalah yang benar. Sama lagi bertauhid, wisconan dia, mengani ini Wali-wali ku biasane. Ilmu mbok adho opo. Ilmu tauhid mesti diuber. Insya Allah. Ini banyak jin datang sini. Sebab jin itu nggak ada yang jadi guru tauhid itu enggak ada. Kalau ada ilmu tauhid diwedar. Jin itu morokabe. Tenan. Aku yang menungso. Menungso kadang-kadang ngasih wanwa. Dan didi alem Saya punya murid namanya mbah Apa itu mbah Ihsan. Orang Belung Rejo. Sudah sepuh usianya hampir sembilan Beliau itu hujan, dua mesin hujan. Dia naik bis, beliau itu datang ke sini sambil kudungan anduk. Terus saya bilang gini, Mbah, sampainya rawus sahri ini, le lewat laku Kalau dijawab, ya kalah ya. Jawabnya, nyetan. Beliau mengkajangin ke petuk, Gusti Allah kok iso apa di alang-alangin udhan, kok dilarang? apa, ini jadi di alang-alangin udhan, jadi kali piambe alhamdulillah piambet, ini sedo ini mbak itu, ngaji, nampak sepi santok mbak ngaji ngaji, sepi santok, akhirnya mati tapi itu, sepuh, ya mbak murid abakula murid abakula, abakula, si cokol pun ada murid abak wa'alimta anna khalqolafafaa'alahum <tuh> kamu ketahui, jadi sesungguhnya makhluk itu wafa alahum Kamu nggak bisa apa itu mencukupi kebutuhan mereka. Bahkan istilahnya manusia ini kamu baik baiki itu masih masih kurang baik kah? saman api api itu jadi kurang api kah? Lo tenang lo. Ayo percaya. Kadang menunggukkan nonton ya. Niku lagi gak, gak sahabat sejati lo ya, karena nggak sahabat di, di meja makan, gimana? Lah, aku biasanya yo, lebih happy lo sih kurang happy ay. Makanya ini la wafa kamu gak bisa memenuhi kebutuhan mereka, Gak bisa kamu memenuhi kebutuhan mereka, ayusah yang ban. Nggak ada nggak ada anak, yo pemenang anak ising error, makan niko. Pekerjaan ini jauh di, pekerjaan ini mapo, pelan-pelan, bahwa baik, suka duit itu denten, denten, kan, gitu ku sabu-sabu, itu ngono apa kak, kangen lu apa itu? Gimana? Kan? Maka ini kita itu anak, apalagi orang lain, Iya kan, orang lain, lah wafah alaum, jadi kita nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka itu nggak bisa, eh sekedar me sekedar doa kan, benar ini, nah, ini. Wanamuk natahum aksaru min maunatihim. Jadi sesungguhnya kesulitan mereka itu lebih banyak daripada uh, pertolongan mereka. Yes, temenan iki Jadi kesulitan menunggu aku ake butuh iki butuh okay, hmm. iku gimana? Nange? Gak makin anu. Oleh samaan munmunisa. Mau sampan untung sama enggak tadi pangeran? Kok sampan tadi pangeran ngeluh? Hmm. Mau saat minicure sendi jalu berbedo-beda? Ini kan kadang lagi dituruti, ngusin jualuk meneng. Dituruti meneng, jualuk meneng. Wadah ngana singkop lah, dituruti turuti, untung untung, wadah ngana deh. Bosan orang dituruti-karuh alo. <laughs> oh no. Sampai gusi awalku, gak boleh sampe yang gak. <laughs> lagi itu. Uh, May nikah dari sesuatu eh, di dalam sesuatu yang penting bagi kita wa <laughs> kamu jadi kamu tinggalkan Apa itu uh, campur kumpul dengan mereka kecuali di dalam sesuatu yang apa itu uh, sesuatu yang kita Labudala kamihu. minhu, jadi sesuatu yang kita butuhkan. Bisa, sekedar ngalap cukuplah, enggak kepada urusan konco-konco, insya campur yuk ya campur. Tapi kita ambil yaitu, ya bisa, segedari, sak, sak cukupe. ojo yo ya nem nemen-nemen, betul enggak? Eh, ah, tanpa fee khairihim, kita bisa ngambil manfaat kebaikan mereka. itu segederai, tapi kita jauhi. Apa itu kemudaratan mereka? Jadi umpamanya, eh, bis sampai kumpul rapi, eh, lagi mau nolwes, ya kan? Di bahasannya apa itu? Batajualu subata kaliman lataxaru visubati. Tapi kita jadikan teman kita itu liman lataxuru visubati. Yaitu kepada seseorang yang kita tidak merugikan kita di dalam pertemanan. Kita. Hanya sampai di situ. Controsi model ini situ. Sapa Gusti Allah. Gusti <laughs> Allah ini kan. Apa jenisnya kita berteman dengan Allah. Itu enggak sampai merugikan kita kan. Gusti Allah tidak rugi. Jadi tidak apa-apa. Maka orang-orang tahu kita bertahu kepada Allah. dia inapa Terima kepada Allah. Dengan secara dohiriyah, jasadiyah. Maupun ruhaniyah. Kita Inabah kepada Allah kita kembali kepada Allah nggak ada ruginya, justru ini akan menambah apa itu kelebihan daripada orang yang yang apa itu selain kita or, selain orang yang nggak inabah kepada Allah, nulu tadi kekancan karo Allah ini nggak akan rugi nggak akan rugi, soalnya maha kaya tadi Allah ngasih makan kita tapi kita nggak pernah diminta makan oleh Allah, ya enggak kita ngasih ngasih apa kita dikasih oleh Allah rezeki tapi kita nggak pernah ngasih rezeki kepada Allah benar ini jadi ini kekancan karu Allah ini gue powna nih ini, dimanapun tempat di dunia di akhirat di manapun kalau kita ini kumpul dengan Allah itu mesti nikmat nikmat <rires> saya dulu itu kayaknya ya nggak mungkin haji tapi karena saya itu Berhaji, akhirnya termasuk kiai-kiai di Pucon ini kan belum ada yang haji. Yang kemarin saya ceritakan itu dulu itu yang haji seperti Yai bisri Yai Elias, Yai Abu Bakar itu Yai Damanhuri meninggal semua. Tadi yang muda-muda nggak -muda ada yang haji. Yang pertama haji saya, akhirnya ribut. Gus itu nggak apa itu nggak pernah bekerja kok bisa lu ngok haji. Maka mereka tanya, Yai nomporah ya? Saya bilang saya punya juragan. Enggak <laughs> sama dengan juragan sampean. Juragan ini sinten, Gusti Allah. Nisubati. Walatangdamu ala khidmati. Kalau kita apa itu menjadi pelayan Allah, ini kita enggak pernah getun, enggak pernah nyesel kita melayani Allah. Tapi kalau sampai melayani bojo kadang-kadang dipegelno, yo ya kan? sampai dilayani setulus hati sampai gak isuk karo isu sore awan bengi golek no pangan golek no ingon enggak kan kadang-kadang sikponok kesalahan titik aewe sampai nora tahu ngenak no aku no hai yora marun jaluk pegat wess unikomegel nopora Oh uh, anaknya juga gitu Wes kita lawatin nih kita anu naik, wes jauh pok kebutuhan nih, kita cukupi, tapi ujung-ujung kadang-kadang lek moral pak, aku bayi nih ku kajalu sapan lahir no pak, kewut tuh nahu sapan sapan pernah ada lo gitu, saya pernah dengar itu model kayak gitu, ini anak lanat itu ya kayak gitu, iya kan? <laughs> nah, makanya ini kalau kita jadi pelayan Allah nggak ada nggak ada apa itu getune Gak ada penyesalan. Lek Allah. Makanya saya ini Alhamdulillah. Saya setelah membaca sejarah Nabi. Riwayat Nabi. Nabi ini adalah melayani Allah. Secara do dohir, secara batinia. Maka saya sejak mengenal itu saya bersumpah. Saya berserah diri kepada Allah menjadi pelayan Allah. Wis Saya menjadi pelayan Allah. Wena. wis. Nah, ono uang nyek kulo, bah mbok nyek. Ono uang musui kulo, bah mbok musui. Weh, loh jadah nih, pelayani Allah ya, yuk pernah aja. Mengapa ono kayak ini ngaci, ngaci, ngaci, bab ikhlas Iki ngaci tingkat tinggi ilmu nih wali, ilmu nih nabi, ilmu nih rasul. Lah orang ngaci, pure, um, mas nih, pure, ya rugi rugi dewe. Siapa <laughs> yang rugi, mau kok masuk kulo? <laughs> Ipun nrimaje. Wa unsa ka kitabih, kita bisa apa itu cengkerama. Unsa iku aring-aringan mbak Bahasa Indonesia aring-aringan opo? Aring-aringan orang ngerti kok pasti. Opo aring-aringan sin? Unsa <laughs> <laughs> kayun enak-enakan, aring-aringan ba bayai apa yaitu haiku lanane aring-aringan. Unsa. E arif nun sin. Nah, itu artinya kalau ada kadang makna insan. Kadang-kadang maknya lupa. Kadang-kadang maknya insa itu enak-enaan. Jadi kita itu, apa itu? Kita dengan baca kitab Allah, enak. Jadi membaca kitab Allah itu, kayaknya kita berdialog, ngomong-ngomong. Kita dekat dengan Allah, enak. Menuluh. Jadi makanya enggak ada. Orang itu, wah, diagamu kok susah hai. Uang dikongkon, ngaji Qur'an, dikongkon sembahyang, prihatin-prihatin to, salah. Kalau orang itu beribadah dengan Allah, jelas ini kalau kita baca kitab berarti kita dialog dengan Allah. Uang oh, dialog ambek ini kadang-kadang sampai tengah mengilu. Gim betul? Oh, Apa mana kita dialog ambek Allah lah. Kalau kita ini jadi wong buta, nggak mengenal Allah dengan mau ya wis mentok mari tersiksa. Iya kan. Wah. Bagus. Bagus. Nanti. Satu ayat. Ayo, wis. Setengah ayat. Ayo. Ini gak ngerti Allah. Kalau kita ini paham dengan hakiki. Bahwa orang itu kalau. Apa itu kalamullah Kita baca kalamula. Ini berarti kita berdialog kalau Allah. Kita jagungan Allah. Kayak ngomong-ngomongan. Tak kalap Allah berfirman, oh, kita terima, kita baca wah, wah itu menerangkan tentang kenikmatan, hati kita seneng wah, itu menerangkan siksa, wah, hati kita melok muring-muring, ambil orang kafir wah, oh, oh, enak jadi, koyoknya kita ini meninggalkan Quran, ini kayak nggak mau jadi, terus, ini seneng baca Quran nah. wah, mulazamatika iya jadi, kita harus tetap mulazamatika tetap, dengan Allah ngetepi karo Al Allah. Mula zamatika iyahu. Jadi kita ini tetapin dengan Allah. Tetap orang Allah, orang ora, ora, ora, lingsir, orang mingkat. Apa meneh mingkat? Ngedoh ya ora Sampai tetap ambil Allah. Ini cocok mengembutkan enggak? Kalau kakekot ini. Cocok. Arti kita ini tetep baru Allah. Macul. Sampai ngetepi dengan Allah Macul gak kroso 1 hektare lupa di bahasa Macul gak kroso Soalnya apa? Yang macul Allah Yang dipacul Allah Pemacul-pemacul ya Allah Yang ngambuan Allah Yang kerenggosan Allah Panggir-nggros Panggir-nggros ya Allah Kesel perano Ra'ohono Kenapa rahasia wali itu sampai sholat Satu malam seribu rakaat Sampai belum ada yang 500 rakaat Ada yang 250 rakaat Siti Robiah Al-Adawiyah dalam riwayat Ini solat malam itu seribu rokaat Kok kalah sampai wang wedok Siti Robiah wang wedok kenapa? Karena beliau itu namanya solat ini nyambung dengan Allah Solat itu artinya nyambung Nyambung dan beliau ini ya juga mengenal Allah Tahu saya enggak sholat ini mau lereng, terus saya sholat. Ini siti Robi'ah. Kalau sahabat sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau diberitakan sholat 250 rokaat terus. Cuman pernah ping seket. Luar Allah akbar <güler> nah ini. Makanya ini saya pada waktu haji tahun 2006 terus di di Arofah. Dan arafah ini adalah suatu momen yang nggak bisa kita lupakan. Dan di situ alhamdulillah saya orang-orang pada tidur masih sore karena orang-orang sudah burak urak disuruh oleh kiai-kianya ayo dijaga kesehatannya dijaga dijaga tidur tidur tidur. sama Saya salat dzikir salat dzikir sampai subuh. Berapa rekan? Enggak tahu. <tuh. <tuh. <tuh. Hanya Allah yang menghitung karena Allah pandai menghitung. Iya kan? Nek lali dari salat-salat kesel salat nganti kesel dikir. salat terus sampai subuh itu di Arafah. Ini saya ceritakan ini sebab ini nikmat ini kalau diceritakan ini supaya ditiru oleh sampean-sampean. Mungkin, -sampean. Yang Nang golek donyae seru wegep kok enggak seru Jadi kan kudu seimbang, ya kan? Robana Adina Fidunia. Wafil akhirati. Wakinah adah. Seimbang, bataan. Seimbang. Sama ini imbang, bataan. Hah? Mas Ir. Er. Seimbang, bataan Mas Ir. Er. Untung, merobana Adina. Tapi gak tahu diresapi. Padahal ikutu seimbang. Antaran ibadah, ambek. Boleh tuh. Nah terus payaku maka jadilah kita setiap tingkah wata jamil dan setiap kebaikan kelebihan ini kita lihat itu hanya semata mata dari al dari Allah menulu jadi dari kelebihan keutamaan kebaikan rezeki semua kesehatan dan sebagainya itu semata mata dari Allah. Allah maka sekarang ini dunia diresahkan dengan adanya penyakit. Penyakit ini siapa yang bikin? Allah. Allah. Dan orang kalau sudah dikehendaki kena penyakit ini nggak akan bisa lolos. Kalau sudah dibidik Allah itu sudah nggak bisa. Lolos. Wa kalau Allah itu sudah menghendaki. Bikaumin suan. <laughs> Kalau Allah ini sudah menghendaki satu kaum. Ini di, dikehendaki Allah su. Apa su? Sama mana nih kan su itu jelek. Su itu buruk. Tapi ini diartikan su ini adalah. Apa itu musibah. Bencana. Penyakit. Ini artinya su. Pikau min fala marodalah. maka dia enggak bisa nolak. Ayo ditolak nanti oto. kalau sudah Allah berkehendak sopo sing bisa nolak. Sama jangan lupa, sama jangan sampai enggak ada punya kepahaman Jabariyah. Jabariyah itu apa-apa diaku oleh manusia sehingga bingung kalang kabut enggak karuan. Karena apa? Karena dia ribut kalang kabut karena dia enggak kenal Allah. Benar. Tapi kalau kita mengenal Allah sehingga kita berserah diri kepada Allah. Kalau Allah menghendaki kita dibidik. Jadi apa itu? Penyakit corona enggak bisa lolos, apalagi sampai kita meninggal. Ini nggak bisa lolos karena itu suka kendal. Allah -al -al. makanya kita orang beriman nggak punya takut kepada selain al Apalagi yang namanya hanya Corona ini kita nggak tak, takut. takut. Menulu. wes kita sama Muslim, akhlak Muslim jangan rubah ubah nggak salaman, kambek salaman. Corona para penjabat, penjabat sehingga paham tahu itu kan nggak oleh salaman. iya kan? Nah ini kan enggak bener Maruh ganti salaman sampai sekir. Aman Wah ini koplak kabai ini. berlebihan Iya kan? Nah insya Allah kita jangan takut. Insya Allah. Allah ini membedek orang-orang ini. Karena orang-orang yang enggak benar. Betul? Nah ini. Ya memang ada. Zaman dulu itu kan hanya cuma satu kaum. Satu desa. Zaman Rasul itu satu desa. Akhirnya. Istilahnya lockdown dibikin sistem lock. nggak boleh yang di, yang ahli desa nggak boleh keluar, orang yang di luar desa nggak boleh masuk. Itu zaman dulu ada hadisnya itu, Gitu loh. Tapi kalau sekarang ini mendunia mewabah, terus sampan, oleh <tuh> kaulih mertu kalau nyambut gawe, wong bareng awa nyambut gawe ini sedih, nyontek iku Nah, sih, nyambut gawe. Sat sedino, yo gemang an sedin, kebutuhan sedinoiku, iku Lo zaman gak mampak, amatum, gak nyambut begitu semangat, opo, beneran ya, takut takut mana Ayo coba, coba di bawah, bawa, bawa, cenderung bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, takut bawa, bawa, Takut bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, lapar gak matine to tenan lho Ini sudah survei membuktikan nih. lho <tuk> nah, jangan takut-takut kalau kita orang beriman ada berita masalah ini ya bapak urusan pemerintah kate pemerintah ra pate anu an an tauhid ya kan Ini iki malibet di ngono wedi waktu corona lah karena itu takut Wah setan si ginjrong kinjong seweneng so, iblis wakile wabah Wuhan Ah, eh, Iblis kan cepat-cepat maju, nggih, mapur pur nang Wuhan, virus nembuhan di kowe nang gini, yang mau coba Ngono lu. Tapi orang beriman, faizaloh Enggak akan, tak takut. Ngomong kula bener nggak? Berlindung hanya kepada Allah. Makanya sama niat mau temetu, baca lah kulau tuh tiga kali, kulau tuh berfalak tiga kali, baca ayat tahu surat Tauhid. tentang kulhu dibaca Tiga kali ayat kursi, baca tiga kali cukup yakin. Insya Allah, penyakit menular enggak akan menular pada kita. Allahumma amin. amin. Keluar rumah, baca dulu itu. Ya, ya kan? Nah, makanya ini, insya Allah, kalau sampan dawamil wudhu, apalagi dawamil wudhu, ini termasuk lebih dari menjaga kebersihan. wudu wudhu, muka dibasuh. Sebenarnya, kita tak Wudhu, dawamil wudhu. Pak insya Allah, teman berbuduk sekarang, berbuduk tadi, keluar mau ke pasar butuh dulu. Nah, gitu, sambil baca itu tadi, percaya kepada Allah, Wis, penyakit, bablas minggat gak akan deket-deket. Hak nah, coba tiba Kalau nggak mengaitkan bener, nampak salah. Uh, ah, maka kamu menemukan uh, di sisi Allah itu di dalam segala musibah dunia akhirat. Itu hanya kamu temukan, hanya apa itu ketemukan, hanya kepada Allah. Jadi, urusan apa itu musibah dunia musibah? Kalau itu hanya di urusan di Allah temukan ya Jangan sampai selain Allah Aman kan Sampan kalau di, dikasih musibah oleh Allah Ini malah bentuk kasih sayang oleh Allah Iya kan Diuji, dijewer oleh Allah Kita dikasih musibah Nah karena kita ridho Akhirnya kita dapat pahala, dapat keuntungan, dapat kebaikan Dunia sampai akhirat itu loh Tapi sama dapat musibah, ngeres macet, putus asa dan sebagainya Laknat Allah yang datang Benar ini maka ini musibah ini penyakit musibah nih penyakit musibah ini kalau kamu temukan hanya di sisi allah allah ini yang terbaik itu kamakola ikhfadillah jagalah allah ini kata nabi Tajiduhu haisu haisud tajhta jadi maka kamu temukan allah dimanapun kamu menghadap tajhta itu maknanya menghadap jadi, dimanapun kamu berada di situ, kamu temukan Allah. Kalau sudah temukan Allah, baking terbaik. hanya Allah yakin. Sampai pakai baking anjing, Hah? anjing di kiai, onde-onde tom, racun mati. Oh, kiai melindungi rindungi sampean. Backing jaket ireng. <laughs> ini jaket ireng ini bapak ini. <laughs> Tadi backing, wow nung gua kadang-kadang sila teoraiso, iya yeah, kan? Mm -hmm. De tipi-tipi loh. de sinetron mm -hmm. kewalah sampai ada cilik cili online tuh. <laughs> Isom backingnya sampaian. Maka backing terbaik siang malam, pagi sore itu hanya yang yang bagus hanya cuma. Al mm -hmm. Allah ivaldillah tajidhu kayu su taw, Ya. Nah, ketahuilah sesungguhnya setan ini adalah hobis, jelek, cember, kotor. Ini setan. Makanya dilawan apa ya? Dengan berbudi. Itu tadi setan karena ditekam ketakutan berlebihan, setan ambil senang penyakit dari buhan dibawa ke sini, dibawa ke Perancis, dibawa kemana-mana. Semua neng setan. Lihat ya apa sih campuran? Itu syariatnya begitu. Nah. Terus kotajarodali mo adatika vastain pirobika maka kita harus apa itu tajarod tajarod isi istinnya kita harus menyendiri limo tiga dari sesuatu yang kita harapkan yang dijanjikan jadi dicandikan Allah oh, Kita berlindung kita perlindungannya kepada Allah min hadal kalbi lain dari anjing yang dilaknat walatagfulu an makaydi tapi kita nggak boleh lupa tipu daya iblis jadi iblis masoyit, masoyit ini adalah buru. Apa orang-orang buru itu? Bahasa Indonesia apa? Buru. Buru kawan-kawan. Kenapa -kawan. ini? Meladak. Apa? Jawa-jawa meladak. Ini masoyit. Jadi setan ini terus buru kita. Dimanapun tempat itu selalu. Kita jadi bidikan iblis. Apa mbak ini? Buru terus. sampan turu ya ditunggu. Keluatan ini setan. Kapan melaku ya ini? Kapan jengkingnya <laughs> melon jengking? Ui, suetan, mis, pokok, eh, pisah. <laughs> Ui, setan, Maka kita bisa nolak setan ini dengan zikir kepada Allah. Jadi maka diperbanyaklah untuk berzikir. Untuk saat ini karena banyaknya wabah kita harus berzikir kepada Allah. Terutama baca istighfar dan solawat yang banyak, ya. Atau baca la ilaha ilallah tiga macamnya. Istighfar, sholawat, la ilaha ill Allah, atau Lafadz Allah Allah ini yang kita banyak berpikir. Ba maka sudah enggak kita pedulikan iblis penyakit dan sebagainya sudah enggak perlu pedulikan kalau kita sudah antisipasi antisipasi secara apa? Ruhaniyah. Namun secara dohriyah kadang-kadang si Fa Fa'inahu yasiron itulah yang demikian itu Fa'inahu maka sesungguhnya yang demikian itu yasir mudah apabila kita memahami tujuan seseorang. Ya, kita ngerti tujuannya, buang nulis pokoknya kita gampang. Apabila sekarang ini kita sudah jelaskan, apa sih menjadi tujuan orang? Yang umpamanya, oh no, wong watuk wato kepres kepres, cuman cedeai, bunuh diri. Am yang iyo kan? Oh no, wong watuk wato kepres kepres, suhune panas, oh nyaman cedeai, bunuh diri. Am Makanya ini kemarin gue tanya orang yang kena penyakit semacam ini apakah masih dimandikan, disolati? Yang bisa langsung dimakam nggak usah, karena ini berpenyakit yang menular. Ini nggak usah di gak usah dimandikan nggak apa-apa. Ya memang karena itu darurat, darurat nggak usah dimandikan. Yang sama mandikan kok ke penyakit. ketularan penyakit yang sampai. Iya kan? Maka yuk nggak usah disolati juga, walaupun untuk orang muslim, langsung dipendem. Di sholat ilesmah di pendemai sholat goib <laughs> Tapi nggak boleh kita biarkan, kita tinggalkan Marunum busut ingin omah. ya tamatannya pada penyakit jakaruan bu Ya langsung di pendemai ya. Tapi kalau ngubur ya harus pakai pakaian khusus Ya cok <sukur> ngabur ya Kalau ono sing kenek Tapi insyaallah aman Allahumma <sukur> <sukur> amin Terus Fainau yasiron azimal fainau kamakol Allahu Taala maka ini yang demikian itu sesungguhnya yang demikian itu seperti Allah sabdakan Allah firmankan Inna hulaisalahu sultonun alalatina amanu alaropi miyatawakalun sesungguhnya setan itu nggak ada bagi setan itu Tanda-tanda atau kekuasaan Sultan itu bisa diartikan tanda, bisa diartikan kekuasaan atas orang-orang yang beriman. Menggani ini, niki ayat niki setan itu enggak bisa menguasai kita ini orang beriman atas Tuhan kita. Maka Allah ya yatawakalun kita hanya berpasrah diri hanya kepada Allah. Oh coba padang munu-munuiku mang, coba sok penyakit dan sebagainya. Kita berserah diri kalau kita berserah diri kepada Allah, bes Allah dewi. yang melindungi. Enggak mungkin kalau kita ber, bertawakal kepada Allah terus kemudian kita nih malah di dikei macam, enggak mungkin ya berserah diri kepada Allah. Nah, insya Allah kita aman. Enggak orang meneh bes coba tidih, ya setan enggak punya kekuasaan atas kita. Gue tuh yakin, deh, ini kuwau. Penyakit, wuh, wih, Pak, selamatkan, kenapa nyasih, wuh, ini selalu setan. Awalnya, aye, ambil zikir, oke, Astagfirullah, minggat. Allah, akbar, minggat. Penyakit, setan, wahyu, penyakit, dipisan, Amblas asulang. Lah, ini sungguh-sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam Syehabu Hazin. Beliau ditanya, "Madunya, Mama Iblis, apa itu dunia?" apa itu iblis Waishah katanya jawabnya Abu Hazim amat dunya faham fahul apabila dunia itu sudah lewat ya kalau dunia bab dunia sudah lewat kayaknya ngipi Fahulmun. maka kayak itu ngipi gimana habis keliat pingin pingin ane lu ngipi orang sampean aku pingin ane malang restoran muangan rasane koyo ngipi ya aku mangan rasanya enak main ngipi Pomone yang kemarin-kemarin ngipi, bahagia. Ya, apapun yang sebelum belum ya, yang si tetap kita hadapi ya, yang mas masih kita hadapi atau untuk masa depan ke depan itu ala amaniun kata si Abu Hazim. Maka itu hanya angan-angan, angan-angan kan? Wah, aku apa seandainya aku jadi orang kaya begini-begini <laughs> oh, bla bla bla iu, makanya amanio nangen nangen uang oh, nangen anak yang nangen apa mana lekat itu kalau nyambut gawe, bener bener angen angen to is munculnya eh, tanpa bukti buk, makanya oleh oh, angen angenku oleh aco nemen-nemen, angen angen, Ajok, nemen, angen, angen. Oh, gendeng aman gue sesuai gue apa jadinya gue lodulinan apa gue Anu monopoli yo kan memenang duitnya wak eh marono barengono ter, ter apa halusinasi soalnya memang duitnya akeh kan mari mari main wah piro sama sampe regani tunggu sampai top gun nih lalu duitnya marono alusi saya lagi kaget tuwe yuk <tuk> kan nanti niku wah mas setan wabillahi tadi ada pun setan demi allah sungguh sungguh apabila setan ini kita taati setan pun lama sama nafas setan nggak bisa memberi manfaat apa apa kepada kita. Menuluh. Kita orang yang setan, kita nggak ada manfaatnya setan pada kita, nggak bisa bikin manfaat. Menuluh. Yakin nih Mencukau setan maronodia hamba-hamba disembah-sembah awei kak belumnya malas nyambut kawi tapi madep nanggini gunung kawi, madep nanggini ngliyap Tuyul ini, tuyul itu bentuk setan. Coba, jangan nyai Ratu Roro, nyai Ratu Roro ada setan. Oh, cukup cembah sembah gak iseng, genggeman faat. Walau usia, apabila setan ini sampean, apa itu sampean turakan setan ini gak saman ikuti, malah saman lawan, saman mungsu, eh usia.